Oh guntara ya Ya, Ya, paham Ya, juga Yang ini duet maut Yanmar AW 70 Ayo balapan balapan balapan Ayo ayo AW 70 mesin lawas dan AW 70 mesin agak baru dikit Ayo balapan balap di balap. Oh itu yang sebelah sana. Yanmar juga ini. Yanmar Y85. Nah kalau yang ini mesin punya saya ini. baru baru tiga tahun maksudnya kalau nah, yang ini udah lama ini 2014 ribu empat keluaran Setelah sekitar hektar tidak sampai satu jam selesai. <tos> nah, itu gunung Raja basah kalian hai, Selatan. Selatan kita ada di desa Waiklam Waiklam Waipanji Season terakhir, karena sudah mau habis panennya. semua di sini karena ini sisa-sisa sisa-sisa cinta <S trabajo> nah, sekarang udah berhadapan hadapan Ayo siapa yang menang Action <quebas> <Aquí. S laroínAU> <S liat> ya <toilet> Ah, keren, keren, keren. Wah. Sini, sini, sini, sini. Wah, Honda. <laughs> Oh ada yang ketinggalan